Ataupun kita akan menghancurkan yang aneh, yang A, yang acu. untuk Corona untuk kalian untuk tahu minus ID kan? ID kan? Cepat. Pakai masker Aruf, biar enggak ya, kena ya. corona, guys. Halo, halo, Aduh, halo, ya, cek oke, okay. aman. Ada suaranya, saya kesana, guys. Ada pang Ada keras, ada ada bau. Orang mana nih, Bang? Orang soleh, Bang? Orang soleh. Ya, ya. Masa orang soleh, orang soleh, orang soleh, oh, da orang soleh, okay, kan. orang soleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, Bantai boleh, boleh, Bagus boleh, boleh, boleh, Kita cari boleh, Kita cari Untuk kita bergabung di jalan sana. Kita ajar nomor ini. Balik main orang. -orang. Akan meledakan yeah, guys, guys. ya. Ya ya cui banjir, belum Ntar saya kalah kalah Berani-berani Kabur dulu kita kabur. Kita cari ini mobil ini udah mau kebakar. Mantap. Wah, oh, air. Air. <laughs> Wah itu mantap. ke klac. Wah, hancur. Kalah kita entah. Kita enggak ini. <laughs> uh. Fire on this target. Lockdown. Get uh. out. out, Not even one worthy opponent. Uh. Halo, tunggu lagi. Aku masih Fire on this target tembak tembak, aduh, tembak. wah kan? suka tembak cu, tembak, eh. tembak. Eh. dengan tekanan. Wah, ini Kita harus bergabung aja cu. Iya, Saya ke nomor satu nih mati dia, mati Ini <San> <San> kok sehingga mobilnya? Tidak Kali buka, <San> Kau kabur Kabur Kabur Kau... lagi Di sini Wah, sangat pas, injer langsung meredak. lo parah coy. Ya, oh, di sana coy. Nice. Nah, ambil ini, ambil ini. Oh, God. Ya. Selamat selamat. Kemarin belum aja. Oke, Nah, nah, nah. 12 banding 12. Saya mau baru satu. Saya pilih mobil-mobil. Ihhh, saya nak pilih mobil. Ihhh, saya nak pilih mobil. deh. Mantap. Wah, ya, nice. Tak nyaman itu. Bagi itu, tak ada serangan bantuan. Tak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang apa Oke. satu lagi jauh. <laughs> nice, satu lagi satu lagi oh, oh. Eh mobil kacau ya? Yang A, yang A. Aduh, oh. anjing tuh, tuh yang becuk. Oh. Kalau yang ini ya bagus Ini oh. Nah, Allah kena tuh. Mantap. <tuk> Mantap. <tuk> <tuk> Mantap. <tuk> Ini <tuk> <sirap. tuk> Down. Ah tak ada ini Kita kan menghancurkan yang aneh, yang a, yang a, yang a, Cuk